untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kekerajaan ke seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita kartu support energi yang dapatkan oleh seorang sekretaris di bulan Desember tahun 2021, pertama, support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan, selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan Desember tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan. Ataupun yang memperkuat slot ramalan zodiac Sagittarius di bulan Desember tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Sagittarius adalah 4 of Swords ataupun 4 pedang. Secara umumnya Fork of Sword itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri saat semuanya sedang terganggu ataupun merefleksikan diri dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Sagitarius akan mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Sagitarius terlalu lelah terlalu memaksakan diri dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan di sini juga disarankan kepada seorang Sagitarius baiknya refleksikan diri hiburkan diri untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021 serta cari solusi di saat semuanya sedang terganggu terutama di dalam kategori beban pikiran dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu adalah seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan sakit hati sendiri dan di sini menggambarkan Sosok seorang pasangan, sosok seseorang yang dekat dengan Sagittarius akan membantu menemukan solusi Menemukan jawaban atas masalah yang didapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2021 Yang akan berdampak positif kepada kesehatannya Di sini juga digambarkan seorang Sagittarius akan merefleksikan diri bersama seorang pasangan Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor, secara menjadi Emperor itu diartikan orang yang berkuasa, raja yang berkuasa, orang yang memberikan masukan, orang yang memberikan motivasi, orang yang memberikan support, orang yang memberikan semangat. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kesehatan seorang Sagittarius, di sini menggambarkan sosok seorang pasangan, merupakan sosok seseorang yang memberikan support, motivasi, semangat kepada seorang Sagitarius. di saat semuanya sedang terganggu, terutama di dalam beban pikiran dan kesehatan yang sedang menurun di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah trio pentakel ataupun tiga poin. Secara umumnya trio pentakel itu diartikan kondisi keuangan dalam zona nyaman zona stab dan kini saya ingin menunjukkan kepada orang lain dan di sini menggambarkan keuangan seorang sekutarius tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Desember tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini dikategorikan. Seorang sakit harus akan suka berbagi kepada orang-orang lain, orang yang membutuhkan dalam kategori diingin ingin membantu orang lain bukan untuk memamerkan kepada orang lain. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan pintu rezeki keuangan akan semakin meningkat di bulan Desember tahun 2021 dengan suka berbagi kepada orang lain. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of One Secara memilih naik open itu diartikan seseorang yang sudah matang, pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang berada di sekitar sekitar sendiri, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagitarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa di zonanya nyaman, zona stabil, namun dengan suka membantu orang lain. Dalam kategori membantu orang-orang sekitar, orang yang membutuhkan tanpa pandang pilih bulu akan membuat pintu skis makin terbuka. Kepada seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2021, di sini seorang Sagittarius menunjukkan keuangan yang meningkat dengan suka berbagi, bukan dalam hal ria Dan jika kartu di Apple kita gabungkan dengan keuangan seorang Sagittarius, di sini menggambarkan. Sosok yang mempengaruhi kepada seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2021 dalam kategori keuangan adalah sosok yang ia bantu, yang ia berikan bantuan yang mampu berdampak positif kepada keuangan seorang Sagittarius dan membuat pintu resmi seorang Sagittarius akan lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk katukan pekerjaannya adalah 5 of 1 ataupun 5 tongkat. Secara umumnya 5 of 1 itu diartikan melakukan kerjasama dengan orang lain, yang di mana di sini akan berujung kebencana ataupun pembelahan dan di juga tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dari orang lain yang membuat kehidupan lebih bagus lagi dan di sini menggambarkan kali pekerjaan seorang Sagitarius di bulan Desember tahun 2021 ada dua prediksi yang pertama seorang Sagitarius akan melakukan kerja sama yang dimana di sini mimpinya untuk meningkatkan keuangan, namun di sini akan terjadi pelecehan, pengkhianatan yang akan berdampak negatif kepada diri seorang Sagittarius sendiri. Namun di satu sisi di sini seorang Sagittarius berjuang terus, yang dimana di sini akan berdampak negatif juga kepada kesehatan yang disimbolkan dengan four of swords, yaitu di saat semuanya sedang terganggu dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan prediksi yang kedua. Seorang Sagittarius akan menerima banyak tawaran pekerjaan yang dimana sin akan mampu mendoka keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang didukung dengan kartu trio pentagal, yaitu pintu rezeki yang sedang terbuka. Dan untuk kartu support energinya adalah adalah kenaik Oxford. Secara umumnya, Knei Oxford itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usia yang di bawah 30 tahun, seseorang yang berada di sekitar Sagitarius sendiri, dan di sini menggambarkan. Prediksi yang pertama seorang Sagittarius mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan kerjasama yang dimana sini akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri yaitu dengan terjadinya pengkhianatan dan perpecahan. Dan di prediksi yang kedua di sini seorang Sagitarius akan menerima banyak tawaran pekerjaan dari orang-orang yang sangat dekat dengan seorang Sagittarius, seorang di sekitar Sagittarius yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang didukung dengan kartu trio pentakel yaitu terbukanya pintu meski di bulan Desember tahun 2021 dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu karakter pekerjaan seorang di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi sosok yang memberikan motivasi semangat kepada seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2021 adalah sosok orang di sekitar Sosok orang terdekat yang dipandang di sini akan mampu membuatkan pekerjaan lebih meningkat lagi di bulan Desember tahun 2021. Yang didukung dengan kartu tiga yaitu pintu rusik yang terbuka dengan suka membantu orang lain di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu hubungan asmara adalah 10 of cup ataupun 10 piala. Secara umumnya, Ten of cup itu diartikan kita bisa membangun hubungan rumah tangga yang bagus, kita bisa membangun hubungan yang bahagia, kita bisa membangun sebuah hubungan yang harmonis bulan Desember tahun 2021, dan di sini menggambarkan kepada seorang Sagittarius yang sedang single, seorang Sagittarius yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, di mana di sini tujuannya untuk memiliki keturunan, di mana di sini akan tercipta hubungan yang lebih bahagia, lebih harmonis ke depannya di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini juga kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan, akan mendapatkan buah hati, akan mendapatkan seorang anak di bulan Desember tahun 2021 yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Sagittarius dan pasangan di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of Cup. Secara memiknaik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang berada di sekitar Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Sagittarius yang sedang single akan bertemu pasangan, yaitu orang-orang di sekitar yang dimana di sini usianya di bawah 30 tahun yang akan melakakan kaki kejenjang yang lebih serius, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keluar keluarga yang bahagia, untuk mendapatkan keturunan di bulan Desember tahun 2021 dan di disini juga digambarkan kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasang akan mendapatkan keturunan di bulan Desember tahun 2021 atas berkat doa orang-orang sekitar berkat doa orang-orang terdekat Sagittarius sendiri dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Sagittarius disini menggambarkan sosok yang memberikan doa masukan motivasi kepada seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2021 adalah sosok orang-orang terdekat yang dimana sini akan mampu membuat Hubungan asmara lebih bagus lagi, hubungan asmara lebih bahagia lagi di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius itu ada di angka 4, 43, 35, 50, dan 70. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang ramalan Sagittarius di bulan Desember tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.